dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun anda berada kembali di Fahdv Hadir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 untuk memberikan kabar terbaru kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini ada kabar dan pasti ini vitamin banget yang untuk warga Konoha kita simak persahabat ya wabah ini foto bareng dengan salah satu desainer arsitek persahabat ya wow Kira-kira mau buat project awal lagi nih Yang akan dilakukan oleh Pak Bill Mudah-mudahan ya apapun itu Semoga lancar Semoga semuanya diberikan Kemudahan dan kesuksesan Postingan ini pun persahabat Direpost oleh akun Leslar C Ada kalimat caption sebelumnya Yang dituliskan persahabat ya Masya Allah Bismillah Tuh, Kita rohakan ya Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Tanggapan komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat. Dari akun Instagram Mama Eda 1998 di situ mengatakan, "Bismillah, semoga apapun proyek yang sedang dikerjakan berjalan lancar dan sukses. Amin ya Allah." Ini bentuk support dan doa yang diberikan dari salah satu sahabat Leslar. Di komentar ini pun ada jawaban nih persahabatnya dari Kiki808 Bang Bilar mau buat proyek apa ya? Tolong bantu jawabannya Itu persahabatnya kira-kira Bapak Bilar ini ada proyek apa nih? Kita simak persahabat Dari di Disitu mengatakan kayaknya studio Itu kan Steiner Arsitek katanya tuh persahabatnya Sepertinya ada proyek studio yang akan dikerjakan oleh Papa Bilar Dan kita lihat juga jawaban dari Hidayatur Rahmah mengatakan slide pertama itu Foto bareng Raktas Studio Dia desain arsitektur Bangunan, banyak artis Pakai jasa dia, kayak Monoratuli, Stipia Genesha Dan lain-lain Bang Bikan Kalau nggak salah lagi mau bangun rumah Sekaligus sebagai kantor Allah alam, persahabat ya, kita doakan saja apapun itu, semoga lancar Dan kita lihat slide kedua, Bapak Bilar pun, ini persahabat ya, foto bareng dengan kok Chris Ini sepertinya project mengenai restorajasi, persahabat ya Kita doakan juga buat restorajasi, mudah-mudahan terus berkembang, sukses, dan lancar Kita simak juga persahabat ya, diunggah inggrisnya di kok Chris Tuh, saat Bapak Bilar mau otw pulang Siap-siap aja ada kejutan baru dari Restoran Jasi Kata Bapak Bilar ya Mudah-mudahan apapun itu selalu diberikan kelancaran Kita selalu mendoakan yang terbaik Kita henti-hentinya kita doakan, kita support dan kita dukung Buat idola kesayangan kita Masya Allah banget ya Papa Bilar Hari ini tampil sangat keren banget, ganteng Sudah pasti Masya Allah banget ya Suami dari seorang Lesti Kejora Masya Allah kita lihat juga persahabat keunggahan Om Izhar dua jam yang lalu ini mengunggah video bareng Abang El Kata Om Izhar, seharian ini main bareng Abang El Masya Allah banget ya, temu kangen nih Seharian full, pokoknya Abang El main bareng dengan Om Izhar Masya Allah, hingga komentar pun banyak sekali diberikan Dibajiri respon oleh para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Rossi underscore Leslar24 mengatakan Happy ya Embul bisa main sama kakek katanya tuh luar biasa ya idola kesayangan dan kita lihat juga komentar berikutnya dari akun mr.mrls.mrb ada seorang mengatakan masya Allah senangnya digendong sama kakek tuh seneng banget ya abang Fatih ketawa bahagia happy banget pokoknya terlihat dari ratu wajahnya abang El hari ini doakan support dan dukung yang terbaik jangan henti-hentinya persahabatia ya untuk selalu mendukung.